Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, terdapat keragaman cara membaca Al-Qur'an. Karena adanya perbedaan dialek atau lahja antar suku yang berasal dari berbagai daerah, Utsman bin Affan merasa khawatir hal itu akan membuat perpecahan di kalangan umat Islam. Kemudian, Utsman bin Affan membuat keputusan untuk menulis ulang mushaf dengan cara penulisan yang dibakukan, yang kemudian dikenal dengan cara penulisan Usmani dan digunakan sampai saat ini. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, cara membacanya dan penulisannya pun tidak bisa diubah-ubah Kita yang bukan orang Arab tentu akan mengemukkan kesulitan untuk memahami isi Al-Qur'an Sebab itu sebaiknya kita mempelajari Al-Qur'an yang ada terjemahannya Sehingga kita bisa mengamalkan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari Para penghafal Al-Qur'an disebut Hafiz mereka menghafalkan seluruh isi Al-Quran dengan lengkap. Bagi pembaca Al-Quran disebut Qori untuk laki-laki dan khoriak untuk perempuan. Lomba membaca Al-Quran dengan tartil disebut musabakoh dilawatil Quran. Tartil artinya membaca secara perlahan dengan melafaskan setiap makhraj hurufnya secara tepat dan memperhatikan bacaan tajwid dengan sempurna. Selain itu, setiap ayat harus disaping maknanya sehingga menghasilkan bacaan yang indah dan merdu. Pengertian Ibadah Ibadah adalah segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah agama seperti membaca dan mempelajari Al-Qur'an serta mengamalkannya, menjalankan sholat dan puasa, bersikap sopan, menolong orang lain, menuntut ilmu, bersedekah jika mampu, dan masih banyak lagi. Al-Qur'an menjadi mukjizat terbesar yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.